Harga emas batangan 24 karat yang dijual di pegadaian pada hari ini, Rabu, tanggal 26 Mei tahun 2021, terpantau naik untuk cetakan U, sedangkan cetakan Antam Stagnan. Berdasarkan informasi yang ada pada laman resmi pegadaian, harga emas 24 karat UBS ukuran terkecil yakni 0,5 gram dipatok seharga Rp518.000, naik Rp5.000 dibandingkan harga kemarin. Adapun emas antam terkecil dibanderol Rp 547.000, tidak berubah. Selanjutnya untuk harga emas UBS ukuran 1 gram, pegadaian menjualnya seharga Rp 972.000. Naik Rp 11.000 dibandingkan harga Rabu, tanggal 26 Mei tahun 2021. Adapun, emas 24 karat antam dijual Rp 988.000. Emas 24 karat UBS dengan ukuran 5 gram saat ini dibanderol Rp 4.761.000 naik Rp 53.000. Sedangkan emas antam Rp 4.703.000 tidak berubah. Kemudian untuk cetakan 10 gram harga emas UBS dipatok Rp 9.470.000. Sedangkan emas 24 karat antam dihargai Rp 9.348.000. Emas batangan 25 gram cetakan UBS dihargai 23.630.000 rupiah, sedangkan ukuran 50 gram di pegadaian dijual seharga 47.160.000 rupiah. Sementara itu, emas batangan 25 gram cetakan antam dijual 23.238.000 rupiah dan ukuran 50 gram dijual di pegadaian sebesar 46.393.000 rupiah. Untuk ukuran 100 gram, pegadaian membanderol harga emas UBS sebesar 94.283.000 rupiah. Sedangkan emas antam 92.706.000 rupiah. Adapun ukuran emas paling besar, yaitu 1.000 gram, dibanderol 940.415.000 rupiah untuk UBS dan 925.471.000 rupiah untuk emas antam.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 silahkan subscribe ke channel ini sampai jumpa di video berikutnya